Teman-teman semua di Derosa Auto, kita hari ini mau memberikan semua kepada teman-teman informasi sekitar otomotif Karena di samping perekonomian kita sudah mulai membaik, perekonomian kita sudah mulai maju Mudah-mudahan untuk teman-teman semua menjadi rekomendasi untuk yang mencari-cari mobil bekas Uh, di otomotif, semoga menjadi bahan pertimbangan uh, harga uh, mulai relatif, ya, teman-teman. Ya, semua uh, unit apa tergantung kondisi, jadi kita nggak bisa patokin uh, unit uh, sama harganya. Semoga teman-teman bisa menilai dengan baik, uh, buat rekomendasi juga untuk teman-teman semua, dan menjadi tolak ukur untuk teman-teman semua semoga berkah menjadi untuk semua oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Derosa Auto. Jangan bosan-bosan subscribe. Yang belum subscribe like share ya. Hari ini kita lagi main ke Palm Semi showroomnya. DJ, DJ Auto 1 dan dua, Auto. Nah, salam kenal Bang, sama Halo. siapa ini? Hari aku Hari. Aku yeah. Mas Hari. Yeah. Oh, Mas Hari. Yeah. Mas Hari, kita yeah. nih subscriber Derosa Oto pengen Siap. tahu stok-stok yang ada di showroomnya Mas Hari. Boleh, DJ boleh, boleh banget. Boleh, ya. Ya. boleh banget. Ah, alamatnya Bukan. mana nih, blok Ada di Serba Oto Palem Semi blok A1 nomor satu pas oh. pintu gerbang. Pas pintu gerbang, jadi pas, langsung, pintu ketemu gerbang, langsung ketemu nih ya asofnya. Kita pengen tahu nih, surung, uh, stok stok yang ada di sarungnya Mas Hari Yap. boleh dikasih tahu untuk teman-teman semua. Iya, kita stok ada sekitar 28 sekarang itu DP hmm. mulai 8 jutaan aja, hmm. DP minim atau angsuran minim hmm. mau luar daerah pun kita bisa bantu bisa bantu Iya pokoknya Financing-nya boleh uh, apa bisa konvensional atau syariah boleh konvensional bisa syariah hmm. yang syariahnya tapi yang benar-benar syariah, syariah ya bukan ya. yang konvensional di belakang oh, ya Bukan ada kita oh, aman ada. aman ya aman udah uh, mas Heri ayo uh, mana stoknya uh, yang pertama mulai dari sini aja dulu dari sini ya. apa tuh ini ada APV GX Arena 2012. 2012. 2012. Tipenya GX. GX Arena double blower AC-nya. Ini oh, tahun asik. 2012 pokoknya ini mobil off road saya pakai. Hmm, ini platnya H uh, Tangerang apa? Uh, Balaraja. Balaraja. Ya. Uh, ini pajaknya panjang enggak? Pajaknya panjang, panjang April 2023. Uh, perorangan nih. Ini atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Mm Harga -hmm. otenya berapa? Kalau misalnya cashnya kita buka di mm -hmm. 96 juta deh. 96 juta. Tapi juta. masih bisa nego. Bisa nego banget. Masih bisa nego. Kalau paket kreditnya? Paket kreditnya spesial kita kasih DP-nya 8 juta aja. 8 juta? Delapan juta asurannya? aja. Asurannya di 2,8 jutaan lah. 2,8 selama delapan 4 tahun, 4 tahun aja. 4 tahun. <laughs> 4 tahun <laughs> aja. Bukan 5 tahun. Bukan 5 tahun. Iya, iya. ini. Mobilnya masih oke okay ya, Mas? Oh, uh, ini oke, okay, Kak. Oke. Okay. Pokoknya nggak mm. bekas dijamin nggak bekas nabrak gak bekas banjir ya? Ya kita dijamin kok kita nggak bekas nabrak nggak bekas banjir. Tapi amat. di sini uh, garansi uh, mesin nggak? Kita Mas. garansi mesin. Garansi nah. mesin ya? Sama misalnya nanti teman-teman udah beli di kita itu mm -hmm. kalau misalnya nanti ada kayak baret, mobilnya mm -hmm. ada accident mm -hmm. kita udah punya bengkel sendiri, oh, buat pun. jadi misalnya temen-temen enggak -temen usah repot-repot nyari uh -huh. referensi bengkel lah, Oh langsung hubungi mas langsung hubungi kita, ya? uh, oh, karena iya, kita iya. after salesnya pelayanannya juga udah banyak oh udah banyak, uh, bagus ya mas ya iya. komen banget, ayo mas uh, selanjutnya, ya silahkan ini ada Honda Jazz. Honda Jazz Honda Jazz tahun, tahunnya 2011, esmetik Om, ini Matic ya mas Ini Ini ya? XMatic, betul. -Matic. 2011. 2011. Uh, platnya, B, platnya B, serpong ini. Serpong, uh, Tenggara -tenggara. atas nama perorangan juga. Ini atas nama perorangan. Kilometernya berapa? Nih? Kilometernya yang ini sekitar 100 ribuan lah. 100 ribuan. Harga cashnya nya mas? Harga cashnya nya kita kasih di 132 juta aja. 132 juta? Hmm. Uh, kalau paket kreditnya? Paket kreditnya spesial, kita kasih DP 15 juta aja. 15 juta, 15 juta udah bisa proses. 15 semuanya. juta udah sekitar tiga sama lima tahun yang ini. Nah, teman-teman, bungkus sudah, sudah kita bungkus bawa. Lah. kita langsung bawa. Ah, langsung bawa. Ini Siap. satu lagi, ini Sirion, R Sirion Matic 2013 Sirion Matic 2013 2013 tiga um, pajaknya panjang mas? pajaknya panjang pokoknya ini saya jualnya terima balik nama Oh terima balik nama ya. udah gratis terima balik BPN. nama dong ya pokoknya gratis ya. jadi oh. ja, tabek kalau Bogor plat F nanti ada penambahan Oh Tuh. gitu ya harga otr jadi berapa mas otr kita buka terima BBM pajak panjang di 107 tujuh. 107 107 terima BBM nego, BPN, nego. Oh, terima pokoknya BPN pajaknya nego. udah panjang ya. Iya kalau paket kreditnya ada mas? Paket kreditnya ini terima BBN dp dua angsuran di dua juta enam tahun. 4 tahun. Empat tahun aja. Mobilnya masih oke okay ya mas? Berapa uh, oh, kilometernya? Okay. Kilometernya seratus kecil, seratus Oh seratus dua. Hmm, asli rekor. Asli ya rekor. Asli. Next mas, selanjutnya. Oke okay, kalau yang ini hmm. Honda Jazz RS Matic 2017 2017 2017 tujuh Kak. Metik juga ya, metik pajaknya, uh, pajaknya plat Pokoknya terima panjang, terima panjang juga, terima panjang. Atas Karena nama perorangan, perorangan juga ya, Mas. Ini ya? atas nama perorangan, tapi AC apa semua masih orisinil, gak, Mas? Semuanya orisinil, kita rata-rata di sini, semua orisinil, masih orisinil. Iya, semua orisinil, garansi siap pakai, pokoknya. Nah, tokonya siap pakai, ya, Mas, Siap ya? pakai, pokoknya. <laughs> Uh, case nya berapa nih? Nah, ini case nya dibuka 157 juta terima semuanya panjang. Oh seratus juta semua terima 157 panjang. 157 lima nanti pajak sama um, platnya panjang pokoknya. Platnya panjang, pokoknya enak makan enak hmm. tidur. Enak makan enak tidur, <laughs> ini KM nya juga low kok cuma empat puluh tujuh ribu. KM nya empat puluh tujuh ribu. Empat puluh tujuh ribu, oh, servis gitu. record, kuncinya dua. Kuncinya dua. Betul. Ya. Next lagi mas. Siap. Mau ke sana ada. Sana iya. Siap. nah ini apa nih mas jadi ini ada Camry V-Matic dua ribu lima belas dua ribu lima belas kilometernya delapan puluh lima ribu atas hmm. nama perorangan juga ini atas nama PT oh atas nama PT ini, ini PT pajaknya masih ini pajaknya ya? desember mas desember masih, masih, masih, hidup. Hidup. <laughs> masih hidup masih hidup <laughs> ya. nah. ini cashnya berapa mas kita kasih di dua buka harga pokoknya di 285 tapi masih nego banget lah 285 masih bisa nego masih bisa nego nanti di bawah 280 calling aja calling aja langsung hmm. oh iya biar hmm. teman-teman sekalian tahu nih kalau mau hmm. langsung hubungi masnya siap nomor teleponnya berapa mas 08 13 16 empat tujuh ya tapi ini gen oh. 4 walaupun tahunnya 2012 hmm. dia udah facelift ke generasi 4 kalau generasi tiganya yang kodok oh, oh iya Iya. Hmm, ini udah ini ya Mas ya Udah, ini udah model terbarunya. Model Dia ter jadi Ayah, model, model dari 2012 sampai 2016 modelnya hmm. udah kayak gini. Hmm, warna hmm. hitam, kilometernya berapa nih, Mas? Kilometernya 98 ribu, record. rekor Atas nama? Atas nama perorangan. perorangan, alamatnya juga alamat Bintaro. Oh, Bintaro. Rumahan Bintaro. Rumahan Bintaro. Hmm. Pajaknya bulan 11 ya, Mas? Pajaknya bulan 11 Tapi nanti. terima panjang lah, Mas, ya. Kalau misalnya itu enggak. Pokoknya terima panjang lah. Terima panjang. Terima panjang kalau yang ini. Aman aman. aman, aman, aman, pokoknya harga otr mas, harganya kita buka di dua dua puluh, bisa nego, eh pokoknya negonya kondisinya, pajaknya, dan pajak panjang. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, apa paket kreditnya, mas? Paket kreditnya kita kasih DP-nya 35 aja, DP 35 lima pajak panjang asurannya di lima juta kali empat tahun. Kalau lima tahunnya 5,3 5,3 iya. Mobil siap pakai ya Mas pokoknya ya? Mobil siapa pakai, kalau datang ke sini, lihat, cobain, pasti suka. Kalau di showroom sini, hmm? ada benefitnya nggak Mas? Uh, benefitnya uh -huh. kalau di kita itu, semua mobil apa adanya. Jadi kalau misalnya mau cek sama bengkel itu, uh -huh. kita persilahkan. Uh -huh. Dan yang kedua itu after sales kita, kalau misalnya mobil ada apapun, karena mobil apa adanya, uh -huh. nanti dicoba dulu ada apa apapun, uh -huh. nanti kita benahi semuanya uh -huh. mobil. Berarti boleh mau mm -hmm. montir kesayangan juga boleh ya, Mas. Mau ya? bawa montir boleh. terpercaya, dipersilahkan, nah, persilahkan tokonya. Nanti udah beli di kita pun mau ngerawat mobilnya mm -hmm. sama kita boleh bisa. Ya. Ada. Dan kalau misalnya mau, misalnya kayak ada di DP-nya 8 juta, ada mm -hmm. motor di rumah gak kepake, nah. jadi DP aja bisa. Tuh bisa, teman-teman. Hmm. Tuh ada Vespa, tuh oh. ada <laughs> orang DP. Tuh pokoknya harga mah fleksibel juga harga ya. Harga fleksibel, fleksibel kita DP-nya pakai motor pun bisa, bisa bisa ngikutin kantong-kantong teman-teman semua bisa, bisa, bisa. <laughs> yang hmm. penting bisa masuk ya mas, yang penting hitungannya sama, hitungannya sama. <laughs> Next lagi mas, siap. Hmm. Ini, ini ada ada Fortuner hmm. 2011 ribu sebelas G AT diesel, diesel ya mas ini, ya? atas nama perorangan, ini PT yang PT ini, PT juga, oh, yang ini PT. Terus Jadi. kilometernya mas? kilometer 150.000. 150.000. 150000 Pajaknya panjang teh. Pajaknya pan, ya? Maret panjang. Panjang. Pasti mari. panjang pokoknya. Pasti panjang ya. Uh -uh. <laughs> Harga cash-nya, Mas? Harga cash-nya saya kasih di 240 juta masih bisa nego. 240 juta. 240 masih bisa nego. nego. DP-nya Heeh. Hmm. Kasih 25 aja. DP-nya 25 ini, Mas. Angsurannya? Eh uh, 4 tahunnya 7 juta. 4 tahun 7 juta. 7 juta pokoknya mobil masih mulus dijamin nggak bekas nabrak nggak bekas banjir mm. ya masih ya. 25 Tokonya juta siap pakai ya 25 juta ada pakai pajero hitam eh uh. pajero Fortuner hitam Fortuner hitam ganteng pokoknya. ganteng <laughs> ini stoknya udah udah direview semua ya Mas ya stok masih ada satu stok... lagi Mas... Oh uh -uh. masih ada satu lagi mana Mas? Uh, itu kalau mau di skip dulu oh, iya nggak papa ya. Iya. lokasi sama serba Alam Pasti temen. sama, kalau misalnya di sana nggak ada stoknya, sekarang ke sini. Eh, eh, eh, eh, Nah, teman-teman, tadi ya. kan di posisi uh, showroom DJ Oto satu, sekarang DJ Oto dua nya, DJ tapi enggak jauh sih, berdekatan, Dekat, ya kan? Berdekatan, teman. Ini stoknya stok ada lagi di DJ Oto dua, iya. Uh, kita review lagi nih, Mas, Siap, ini silakan. ada apa? Kalau ini, nah, agie -agi, eh, sorry, agie -agi hmm. STR di matic 2016 2016 enam belas, dua matic ya, Mas? Ya, matic. Uh, pajaknya, pajaknya. Bulan sembilan. Bulan sembilan, nanti panjang. Terima panjang. Terima panjang. Uh, kilometer? Kilometer ini seratus kecil, seratus empat. Seratus empat. Seratus empat ribu. Ini uh, atas nama perorangan apa? Yang ini perorangan. Ini perorangan. Ini perorangan. Uh, alamat STNKnya mana, Cuman? Alamat STNKnya, kalau nggak salah ini Ciputat, ya? Ciputat. Uh, kalau nggak salah Ciputat yang ini. Harga OTR-nya berapa, nih Pak? Harga OTR-nya kita kasih pajak panjang 112 juta pajak panjang 112 juta. Rp112 juta bajakannya. dua belas juta masih bisa nego lagi enggak? Pasti. Semuanya masih pokoknya yang disebutin di <laughs> channel Derosa Auto bisa nego Nah, lah. untuk subscriber Derosa Auto masih bisa nego. Ah, datang aja dateng nanti. Datang aja ngopi-ngopi. Kopi uh, ngopi aja dulu. Ah, dijamin sampai deal ya, Mas ya. Sampai deal. Sampai deal. <laughs> uh, kalau paket kreditnya, Mas Paket kreditnya DP-nya dikasih 15 juta aja. 15 belas juta. Lima belas juta. Di ansurannya? Ansurannya dua selama lima tahun. 5 tahun. Lima tahun. Yang 4 tahunnya juga ada. Empat tahunnya tiga pas kali. Tiga pas. Tiga pas. Hmm, gitu. Yuk teman-teman, yep. tinggal pilih aja di sini mah. Tinggal pilih aja. Tinggal pilih yuk next lagi. Siap. Hmm. Ini apa Mas? Ini Calia Gematik 2017. Calia Metik 2017. 2017. Kilometernya? Kilometernya yang ini 86.000. 86.000. 86.000. Oh, masih rendah ya. Ya enggak terlalu tinggi dapatnya. Enggak terlalu tinggi ya. Ini eh uh, STNK-nya alamat mana nih, Mas? Alamat Jakarta Barat. Jakarta Alamat SLTI PT. PT. Oh, atas nama PT atas ini. Atas nama PT. ini pajaknya Slipi. panjang ya, Mas ya. Pajaknya Januari 2023. Januari. Oh, iya, masih ingin. Panjang. Uh, uh, uh, harga cashnya mas? Harga cashnya kita kasih di 125 nego 125 nego 125 paket nego. kreditnya? Paket kreditnya spesial aja, DP-nya 8 juta DP-nya 8 juta mas? Ya, tahun 2017 GMATIC DP-nya 8 juta aja uh, Mantep hmm. Angsurannya? Angsurannya 3,35 tahun 33 3,35 tahun? 3,35 tahun Hmm masih terjangkau lah teman-teman iya. harga segitu. Iya kalau misalnya DP15 angsurannya 2,9. Oh, DP15 ya kalau mau mah ngopi-ngopi aja tanya-tanya masih ya nanti dihitungin. Nanti dihitungin <laughs> mau DPnya berapa bisa. mau angkuran sejuta juga bisa. Bisa, bisa. angkuran sejuta juga bisa. Bisa. Next lagi mas. Siap. Hmm. Ini warna biru. Warna Ini. biru. Tapi memang biru bawaannya Avanza pada tahun 2016. 2016. belas. Iya. Jarang ada juga ya Mas ya? Jarang ada. Ya <laughs> Pajego manual 2016. Ini transmisinya manual. Transmisinya manual. Manual 2016. 2016. Kilometernya? Kilometernya kecil 70-an. 70-an. tujuh 70 puluhan hmm, Pajak panjang gak Mas? Pajaknya hmm. Juli, terima nah, Juli terima panjang. Oh, terima panjang. Terima panjang. Ini alamat SNK-nya? Alamatnya Tangerang Kota, tepatnya di Poris, Perumahan oh, Poris. Tangerang Kota. Ya, Perumahan Poris ini, ngambilnya kemarin. Kita jarang main di lelangan kak. Uh -uh. Jadi rata-rata kita beli ke masih pemakai. pemakai langsung ya tangannya. Iya. Tapi ini atas nama perorangan? Atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Oh, Siapa pakai ini mobilnya? Uh, harga cashnya mas? Harga cashnya di seratus, pokoknya pajak panjang di seratus lima puluh juta lima lah, seratus lima setengah. setengah masih bisa nego hmm. lah ya mas? Masih ya. bisa nego. Kalau paket kreditnya? DP-nya dikasih di sembilan juta aja. DP 9 juta? DP 9 juta Angsuran? aja Angsurannya di 3,980 kali lima tahun Kali 5 tahun hmm. 3,39 80, 80. Kurang lebihnya lah segitu ya teman-teman Kurang lebihnya sih, segitulah, kurang lebih. Tapi itu angka fixnya segitu sih uh, Itu uh. fleksibel masih bisa Teman-teman maunya gimana ya mas ya? Ya kalau misalnya mau budgetnya ada p-nya lebih dari itu Nanti uh -huh. dihitungin Dihitungin, Tinggal datang uh. aja ya mas datang ya Datang aja kita fleksibel Datang flexible. aja langsung ya. Next lagi mas ini ada Serena HWS 2010 KWS 2010 Siap, ini 2010 Atas uh, nama perorangan? Apa atas nama perorangan Matic, perorangan. Uh, ngambilnya di Pondok Aren ini. Pondok Aren uh -huh. Pajaknya, panjang, uh -huh. Pajaknya panjang mas? Pajaknya panjang Januari, ya? Januari. Januari. <laughs> uh, Transmisi uh, manual metik ini? Kalau Serena metik uh, Transmisinya metik Ini OTR case nya dikasih 118 juta aja 118 juta masih bisa nego banget masih bisa nego banget ya sampai jadi sampai pokoknya. jadi pokoknya ya <laughs> eh, nego, jadi. nego sampai jadi nego sampai jadi jadi kalau untuk uh, subscriber nih kalau tadi kan 118 delapan belas kalau seratus dikasih nggak di bawah itu pun dikasih oh di bawah itu pun dikasih <laughs> yang penting teman teman datang dulu ya datang aja ya. dulu datang aja dulu iya. ini pakai kreditnya dp nya kita kasihnya di 35 juta tiga puluh lima. dp tiga puluh lima. di 2980 selama 4 tahun. dua. dua sembilan tahun. empat tahun. empat tahun. mobil masih oke, kaki kaki masih enak ya mas ya. kaki kaki enak, acnya dingin ini, ini. pokoknya. Pokoknya siap pakai. Siap pakai. Di Ini mobil keluarga juga ya mas kayaknya. Oh lega. Lega. Lega. Di sini pokoknya cek mobilnya sepuasnya. Oh. Mau muter-muter, mau dicobain dulu, test drive dulu. Hmm. Nanti kalau udah oke okay, baru di booking. E, iya. Siap. Dijamin pokoknya ya mas. Dijamin. Ya? Dijamin. Siap pakai. Siap pakai. Ciao. Next lagi mas. Siap, silakan. Um. Apa nih? ganteng juga nih kayaknya lumayan <laughs> uh. mobil apa ini Mas ini Toyota Camry Hybrid 2014 2014 ya. transmisinya transmisinya metik metik metik hybrid atas nama atas nama atas nama PT atas nama PT, atas nama PT. kilometernya Kira -kira. kilometernya ini puluh ribuan puluh ribuan record ya Mas mm pajak panjang Pajak ya? panjang 2023 Januari Januari hmm. ini mobilnya siap pakai juga ya Mas ya siap pakai masih mulus siap pakai bahwa kesehatan baterainya juga masih bagus kok masih ini. bagus masih bagus mesin-mesin masih bisa dicoba ya Mas ya ya dicoba dulu nanti mau misalnya bawa mekanik juga boleh ya? boleh harga nih, mas? ini kita cashnya di 265 265. Hmm, kalau untuk kreditnya nanti telepon aja deh soalnya ini hybrid. Oh iya, tergantung leasing-nya juga ya. Mas <laughs> tergantung leasing ya. ini Camry leasingnya hybrid. Juga oh, ya. Tinggal dihitungin aja. Nanti tinggal dihitungin lah. Paling DP-nya 40-an lah. Sekitar 40-an Sekitar ya, 40-an 40 hmm. Next Siap. lagi, Mas. Siap. Hmm. Ini Honda apa nih? Ini Honda HR-V CVT HR 2015. 2015. 2015. Transmisinya Transmisinya ini Matic, Matic. Matic. Eh atas nama perorangan PT. Ini, -ini atas mas. nama perorangan alamatnya Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Mm -mm. Kilometer udah berapa mas? Kilometernya rendah lima puluh tujuh ribu. Lima ribu. Lima puluh tujuh ribu servis record. Servis record berarti siap. masih wangi kali ya? Masih enak banget mobil nggak ada PR pokoknya <laughs> siap pakai. Siap pakai juga. Siap pakai. Pajaknya panjang. Pajaknya September panjang. Lima panjang ya mas ya. Siap harga hotelnya harga hotelnya mah dua dua aja 225 dua masih bisa nego masih bisa nego masih bisa nego pokoknya, masih bisa nego, pokoknya uh, iya. <laughs> paket kredit ya mas spesial kasih dp 15 juta aja yang ini dp lima belas juta mas ya mobilnya bagus dp 15 aja angsurannya awal, angsurannya di enam empat selama lima tahun 5 tahun Iya, 15 juta aja kalau misalnya 15 juta masih dirasa keberatan nanti hmm. telepon aja nih gue maunya berapa khusus yang ini oh khusus yang ini <laughs> <laughs> kirain karena khusus di bulan Agustus ya mas ya bulan? boleh <laughs> khusus promo kemerdekaan lah ya promo kemerdekaan uh, uh. jadi suka-suka pemirsa aja atau teman-teman yang oh saya punya duitnya cuma segini nih mas ya mas ya ya nanti diobrolin nanti dihitungin aja lagi, diobrolin lagi nanti next diobrolin lagi mas aja. Siap. <laughs> diobrolin aja ini apa nih, Mas? Ini Brio, Brio. SCBT hmm. 2017. Ini tipe E. Tipe E, hmm. Matic manual. Matic, Matic ya? Matic. Uh, alamat STNK-nya? Tangerang Kota. Tangerang Kota. Hmm. Pajaknya juga panjang nih ya, Mas ya? Pajaknya panjang, platnya panjang. Udah di udah diproses kemarin. Oh. Empat Cimone. Oh, plat Cimone ini. Plat Cimone. Berarti harus sama perorangan nama ya? sama perorangan. Perorangan. Hmm. Kilometernya berapa nih? Mas? Kilometernya 97 ribu rekord sembilan puluh masih di bawah cepet masih di bawah cepet ya mm -hmm. mobil masih mulus siap pakai ya siap. mas ya mm. dijamin kaki-kaki tokonya mesin ada garansinya ya mas ya mesin ada garansinya ada garansinya mesin, pokoknya harga cashnya mas harga cashnya di seratus tiga puluh tujuh juta deh satu tiga puluh tujuh masih nego pokoknya masih nego tokonya mm -hmm. fleksibel sih mas harga ya yang fleksibel. Uh, telepon aja tawar lah. Hmm, ya Mas. Ya, telepon aja. Kalau misalnya emang udah agak, -agak deket, nanti datang gitu. aja lah harganya. Datang aja, ngopi ngopi bareng. Tokonya ngopi dijamin bareng. sampai jadi bungkus. Ya, Mas. Ya, iya, <laughs> uh -uh, pokoknya kalau bisa udah, udah kena harganya. Ya, kita mau pasti kasih lah. Iya, ya Mas. Negonya ya, enak lah Negonya pokoknya enak. Pokoknya enak, hmm. pokoknya sih, masnya ya. paket kredit tadi udah. Uh, DP25 asurannya 3,8 3,7 deh kalau nggak salah 3,7 3 tujuan 3 Kurang tujuan lebihnya sih, ya mas Selama ya? Selama Selama 5 tahun itu Selama 5 tahun Selama yep. Oke okay, next lagi mas Ya yeah, ini The Fortuner lagi Fortuner lagi warna putih wow. Warna putih Ini hmm. Habis dicuci apa, apa mas? Ya habis dicuci ini <laughs> bersih soalnya bersih banget mulus banget ya mas lumayan ganteng banget ya uh -uh. warna putih jarang ada <laughs> ini tipenya mas tipe gemetik sama kayak yang di sana cuman ini uh, tahunnya 2010 tahun 2010 tahunnya 2010 atas nama atas nama PT PT ini PT. pajak panjang pajak nanti oh udah. pokoknya udah. terima panjang lah terima panjang sih uh, ya, mas ya terima panjang lah harga OTR nya mas harga OTR nya kita kasih 227 deh 227 227 masih bisa nego Masih bisa nego hmm. Kalau paket kreditnya? Paket kreditnya DP-nya itu tadi sekitar 30-an ya DP 30-an hmm. 35 asurannya itu di 6,2 4 tahun 6,2 4 tahun 6,2 4 tahun atau 7,6 selama 3 tahun oh. Ini hmm. kilometer berapa mas? Kilometernya 100 ribuan 100 ribuan? Iya lumayan udah 12 tahun umur mobilnya Iya masih segitu ya. Tapi Mas, ya. masih seger sih barangnya. Tapi masih seger banget barangnya nih. Siap. Masih enak pokoknya mobilnya. Masih enak. Next ah. lagi? Next ada Serena. Banyak Serena. Serena tipe HWS Outtec 2012. 2012. HWS Autec 2012. 2012 yeah. ya. Transmisinya? Uh, Serena itu Matic matic, matic. Ini oh, tahun berapa sih, Mas ini? Ini tahun 2012. Oh, 2012. Pajaknya, ah, pajaknya panjang juga nih. Panjangnya Februari, panjang atas nama apa Atas nama ya, PT yang ini, PT juga, atas nama PT kilometer tujuh, seratus, seratus lima belas, seratus tujuh dua belas ribuan, seratus dua belas ribuan ya. iya, tahun sepuluh ribuan jalannya nih mobil. Maya nih, ya, Mas ya, oh, Maya masih ganteng juga, masih bagus, bodi masih oke, masih oke, okay. heem, okay. uh, dalaman juga masih oke okay, ya, Mas. Dalaman oke okay banget. Okay boleh banget. dilihat aja dulu, nanti mau di review dulu <laughs> oh dalamannya iya, bisa. Biar uh. teman-teman semua tahu juga dalaman ini oke banget. Oke okay banget. Uh -uh. Ini harga hotelnya mas? Di seratus tiga masih bisa nego lah. Seratus tiga masih bisa nego. Seratus tiga masih bisa nego. Kalau paket kreditnya? Paket kreditnya kita kasih dp-nya itu sekitar tiga puluh an. Dp tiga? nya enggak, dua lima aja yang ini. Oh dp dua lima? Dp dua lima? tahun tiga koma tujuh empat tahun empat tahun dp25 aja dp-nya 25 aja dp nya 25 aja lima aja ayo siap <laughs> masih ada lagi <laughs> ya ini kalian ya gametik ngasih sama tahunnya sama ini atau ini mas dua-duanya dua-duanya ada ini? tiga malahan Oh ada tiga ini iya. sama tipenya sama semua tiga tiganya oh tiga tiganya sama ya nanti tinggal pilih ya tinggal pilih warna aja pilihan warnanya banyak yang satu warnanya apa mas kita yang tadi kan hitam putih sama buah buah oh ada setiap warna ya mas warna merah yang belum ada nih warna merahnya udah laku kemarin udah empat oh kemarin ada empat ini tipenya gemetik 2017 ribu harganya pokoknya sama kayak yang tadilah ini atas nama pt kalau yang ini perorangan perorangan yang ini yang PT oh, ada itu, dua yang PT uh, mm, pajaknya yang panjang semua mas pajaknya panjang ini terima panjang tapi kilometernya ini beda-beda beda-beda yang 80 mm. ini 80 itu 86 ini 89 mm. ini 100-an yang ini yang putih ini kalau nggak salah 100-an apa 80-an gitu pokoknya nggak hafal deh antara tiga itu mm -hmm. Mm -hmm platnya ganjil ya mas ya. Platnya ganjil, platnya Atau Jakarta. Tiga tiganya Jakarta. Jakarta. Oh tiga tiganya Jakarta. Tiga tiganya plat Jakarta. Harga sama apa? Seratus dua DP-nya delapan juta pokoknya. DP 8 juta. Asuransinya? Asuransi tiga koma tiga. Tiga koma tiga. Pas. lebih enggak kurang, nggak lebih, kurang. <laughs> selama 4 selama tahun. 5 tahun. Oh, 5 tahun. Selama lima tahun. 5 tahun. Lima tahun, tokonya uh. mobil siapa pakai juga ya mas siap ya? Siapa pakai tiga tiganya nanti pilih aja warnanya pilih pilih mau yang aja mana? Warnanya yang teman-teman suka <laughs> ya, suka Oh ya ini udah habis Oh ada si lagi? sampai ujung Oh sampai ujung <laughs> ada iya. lagi <laughs> masih ada lumayan ini ini Nissan ini Nissan Grand Livina 2010 XV Ultimate XV Ultimate XV Ultimate Uh, metik ya ini metik pasti sudah uhum. KM 100ribuan atas nama perorangan KM. platnya Jakarta uhum. KM di 100ribuan pokoknya siapa kaya siap. DP nya 15 juta aja yang dp-nya 15 juta angsuran angsurannya 2,6 tahun kalau casenya? casenya 95 nego 95 nego 95, nego mobil pajak apa, plat panjang ya? Pajak panjang juga. setahun full pakai, buaya. Uh, Satu tahun full pakai, uh -uh. oh, Iya. Tadi bulan delapan. Pajaknya baru dibayar bulan delapan. Bulan delapan. <laughs> Jauh. <laughs> Next aja mas, deh. Ya. Ah, ada Avanza. Hmm. Okay. Avanza. Avanza tahun. Tahun. 2012 G manual. G manual. G manual. Siapa pakailah ini platnya Abalaraja. Oh Abalaraja. Abalaraja. Kilometernya mas? Kilometer 130 ribu. 130.000 ribu. 130 ribu. kalau untuk dp-nya mm -hmm. dikasih 20 juta DP 20 juta DP 20 juta asurannya An di 2,9 2,9 selama 5 tahun selama lima tahun kalau kesnya mas kesnya dikasih 120 buka harga 125 mm -hmm. dikasih 122 nanti mau nego datang aja datang aja, dateng 122 aja. Masih, masih bisa nego dari 122 ya Mas ya Iya Next lagi, Mas. Ah, yang ini aja nih, yang ekstril. <laughs> ah, nggak apa-apa. Itu orang-orang di jauh tuh juga. Itu oh, di apa-apa. <laughs> mas, masuk YouTube, bukan masuk <laughs> tv <laughs> Ini ada Nisan, apa nih, Mas? Nisan X trail, X tematik dua ribu sepuluh, tahun dua ribu sepuluh, dua ribu sepuluh. ya, metik, okay. eh atas nama, atas Pror nama perorangan yang ini, perorangan, planet anggaran kota Ambilnya di Banjarwijaya eh uh, uh. udah kilometernya belum? kilometer seratus ribuan, seratus ribuan, seratus ribuan, tapi Matic ini sama semua. Masih oke okay ya mas ya mesin semuanya? Mesin semuanya udah kita coba oke okay sih gak ada Pak, kendala ada Nanti kalau misalnya teman-teman ragu mau coba ke sini Mau cek sama orang bengkel boleh hmm, Boleh mm -hmm. Kalau kita sih ngecek udah aman semua Udah aman ya mas ya hmm. dijamin ya Karena ya, ada garansi jamin. mesin juga dong Ada pasti Pasti. pasti Ini ada. harga cashnya mas? 129 juta masih bisa nego lah 129 sembilan masih bisa nego? Masih bisa nego Paket kreditnya? Paket kreditnya dikasih DP25 lah DP kurang lebih ya mas ya? Kurang lebih 25 25 Angsuran? Angsurannya di 3.530.000 selama 4 tahun Selama 4 tahun Selama 4 tahun Atau DP-nya digedein aja tuh 45 uh -huh. juta Angsurannya di 2,8 4 tahun 2,8 4 tahun 2,8 DP-nya 45 juta nah, Terakhir ini oh, kalau Terakhir mau. yang mana mas? Ini? Iya Ini mobil buat usaha ya mas ya? Mobil buat usaha Usaha Iya uh -huh. Ini kadang dicari orang juga nih, Mas. Ada dicari orang ya? Kadang dicari ini. orang, kadang dicari, ini. dicari orang. Temanya juga sebelah aja, sepuluh orang, heeh, sepuluh orang. Waduh, olah ola gitu, udah Ini Kerry <laughs> ya? Kerry. Kerry tahun Kerry futura hmm. tahun dua ribu tujuh belas. Eh, sorry, dua ribu lima belas ini, dua ribu lima belas, dua ribu lima belas. Kalau ini tipe apa sih? Uh, futura jadi ini black. Bagnya yang three way, bakenya tiga, tiganya bisa kebuka. Oh, yang three way bisa kebuka ya. Yeah. Cargo, bakargo mm -hmm. Belom, belum, belum belum power steering, belum power Belom steering, belum juga. power window. Power Tapi win. pajak kirinya hidup, pajak, pajak oh, sama bajak. kirinya pokoknya hidup. Oh, pajak sama kirinya hidup, pajak sama kirinya hidup. Sama kirinya hidup. Ini case-nya berapa, Mas? Case-nya dikasih 79 juta. Tujuh puluh masih bisa nego, masih bisa nego. Mm Heeh, -hmm. negonya gede apa kecil? Datang aja <laughs> dah. Kalau kalau pickup pickupan datang aja, datang aja datang udah. Aja kalau paket kreditnya mah, paket kreditnya DP 12 juta, DP 12 belas juta. Eh, uh, sebenarnya di tiga juta 30.000 puluh tiga tahun aja. Oh, tiga tahun, tiga tahun. Atas nama perorangan juga ini. Ini perorangan, perorangan. perorangan. Mobil masih layak pakai ya Mas ya? Layak ini, ya. lagi Masin dicek mas. juga. Oh, Tadi ya, Siap pakai pokoknya. Siap pakai pokoknya. Hmm. Kirinya juga hidup, pajak hidup. Kirinya hidup, pajaknya hidup. hidup. Siap cari duit mobil. Siap, nah, siap untuk cari duit ini Mas ya. Siap cari duit mobilnya. Tuh. <laughs> <laughs> ini terakhir apa masih ada lagi ini terakhir ini terakhir stoknya sih mas banyak banget ya di sini ya ada dua nah, satu. Lumayan, Alhamdulillah mudah-mudahan nah. ada rekomendasi dari teman-teman jadi hmm. banyak pilihannya bisa langsung uh. datang juga silakan nanti alamatnya kita kasih nomor telepon kita cantumin Betul. semoga menjadi rekomendasi untuk teman-teman Dero Sauto terima kasih banyak buat teman-teman saya doakan semoga rezekinya banyak Amin. rezekinya ya melimpah biar bisa ya membeli mobil di DJ Auto di DJ Auto DJ dan Auto. cepat pokoknya cepat kebeli mobil impiannya. Amin. Amin. Amin. <laughs> uh, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Uh, mohon dimaklumi. Mohon uh, salam dari Rosa Auto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.